Baiklah persahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Sebelumnya Bang minta maaf persahabat ya Bahwa Lesti dan Bilar tentunya tidak hadir di acara konser Lida malam hari ini dikarenakan karakari cancel kembali persahabat ya Sebelumnya Bang Imin mendapatkan info ini Tentunya langsung dari Bu Harsiwi Ahmad ya Aku pribadinya Bu Harsiwi mengunggah sebuah info persahabat ya Yang mana Juri dan host ada nama Lesti dan Rizky Bilar Tetapi malam hari ini tidak hanya di cancel kembali para sahabat yang doakan saja Mudah-mudahan ada kejutan bahagia kejutan vitamin selanjutnya Yang akan diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar kepada kita semua Farah fans Baiklah para sahabat buka kabar pertama kita lihat aja di sini sebuah unggahan spesial para sahabat, ya Ya, mana ketika Abang Bilar dipotong rambut, tentunya ada momen Lesti kejora telepon Abang Bilar sahabat yang kita lihat aja, tentunya so sweet banget. Ketika dipotong rambut ada calon istri yang menelepon sahabat ya. Ini so sweet banget bro sahabat ya. Abang Bilar langsung bilang halo sayang dengan keras, membuat kita semakin bangga dan bahagia bro sahabat ya melihat tentunya kemesraan dan keromantisan walaupun lagi LDR tetap saling ngasih kabar wasabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan Les tidak berhasil, selalu berikan kelancaran dan kebahagiaan postingan tersebut juga telah kembali oleh ikon Instagram Les Lalovatix yang mana tentunya disimkan sebuah kalimat caption dikatakan ia sayang nanti kalau udah sampai aku kabarin ya wow coba jadi calon istrinya Muhammad Rizky Bilaradu, dulu cute-cute banget kita sahabat ya tentunya mudah-mudahan saja mudah-mudahan hubungan idola kita selalu diberikan kelancaran sampai hari hari nanti dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dan dibanjiri oleh para fans ya ini salah satunya dari akun Instagram Cimomomo yang berkomentar ya Allah ternyata bilar lembut banget ngomong ama Lesti ya makanya Lesti bisa yakin banget tuh bersandar dia. Ya. Di luar Rizky Billar tentunya terlihat sangat gesrek banget Tetapi sebenarnya hatinya sangat lembut kepada wanita Tentunya salah satunya kepada calon istrinya Bersahabat Leslie ya, Lestri orang luar biasa banget Perhatian, kasih sayang, dan keromantisan yang diberikan oleh Rizky Billar luar biasa Ini salah satu menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang Rizky Bilar sangat tulus kepada Dede Lesti Mudah-mudahan ketika bisa menjaga Dede Lesti sampai kapanpun persahabat ya, doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial juga nih ketika di channel youtube nya Dede Lesti persahabat ya Dede Lesti sangat cantik banget di persahabat ya ketika foto free wedding bersama Rizky Billar tentunya Dede Lesti memakai gaun adat Minang dengan wansa yang sangat keren Dan luar biasa banget persahabat ya Tampil sangat cantik Tentunya kita makin gak sabar Melihat Lamaran dan acara resepsi Pernikahan mereka persahabat ya Tentunya makin gak sabar Kita akan melihat Kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar Dalam pusingan tersebut juga tentunya Banyak sekali pujian dari para fans Yakni ada Akun Ia Mizan yang berkomentar, "Masya Allah, indahnya ciptaan Ilahi ini." Katanya, "Ya, ada juga komentar lain, para sahabat dari akun Instagram Eka Anuskor enam di situ mengatakan udah nggak sabar ya, Min." Katanya, "Ya, ada juga selanjutnya komentar dari Sriyanti150 mengatakan." Kakak gemes banget lihat dedek cute Katanya duh, memang luar biasa banget persahabat ya Idola kita ini membuat semua para fans terpesona dan selalu memberikan pujian kepada idola kita ini Lesti dan Rizky Hilar Dan berikutnya persahabat kita juga mendapatkan kabar terbaru dari Om Izhar Persahabat ya di akun Instagram pribadinya Om Izhar mengunggah sebuah postingan terbarunya persahabat kita lihat ada sebuah caption yang dituliskan oleh Om di situ mengatakan Waktu terasa lama bagi yang menunggu Terasa cepat bagi yang menikmati Wow ini menunjukkan Bahwa Om Izar tentunya makin gak sabar Melihat acara lamaran Rizky Pilar Bilar ya. Yang mana tentunya ditunggu-tunggu terasa lama persahabat. Aduh kita juga tentunya makin gak sabar ya. Tentunya tanggal 13 Juni akan hadir acara sakral lamaran Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan Om Hidot tersebut juga banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Yani dari akun Leslan History mengatakan dalam kolom komentar Nah tuh ya nggak sabar tungguin tanggal 1 Nikmati aja besok udah tanggal 1 kok apa sih? Haha <laughs> sehat selalu lupain katanya katanya ya ada juga komentar dari akun Instagram Ami Anaskor 42443 mengatakan dalam kolom komentarnya Nunggu tanggal 13 lama banget Pak, Pak ini katanya Duh banyak sekali yang nggak sabar nih Pak Sabat, ya Kita doakan saja mudah-mudahan yang terbaik untuk hubungan layas dengan pilar dan tentu tetap patuhi protokol persahabat ya kita nontonnya di rumah saja jangan sampai ke acara lamaran di Lesti mengingat masa pandemi persahabat ya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan berjalan dengan lancar untuk acara lamaran serta nanti akad resepsi pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan mudah-mudahan persahabat yang kita mendapatkan kejutan selanjutnya tentunya kejutan bahagia vitamin dan cidukan manja dari Lesti dan Rizki Bilar.